Ketika Nabi Musa menampar Malaikat Maut. Dalam hadits disampaikan bahwa Allah mengutus Malaikat Maut kepada Nabi Musa alaihi salam dalam wujud seorang pria. Melalui Malaikat, Allah menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengerankan jika begitu didatangi Malaikat, Nabi Musa langsung menamparkan wajah Malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya mata di sini adalah mata Malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Akhirnya, Malaikat Maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa yang dialaminya. Maka, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia satu tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi Musa tidak mengambil tambahan usia itu. Begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab, tidaklah para Nabi, Rasul, dan orang-orang saleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal.